Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat lestar di kalian berada, kembali lagi di Fativie hadir untuk memberikan kabar terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizky Pilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini.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 bahagia warga Konoha tentunya selalu mendapatkan kebahagiaan dari les Fem kali ini di BBL persahabat, ya, lagi mengambil buah anggur dan tiba-tiba papapnya ini minta nih persahabat ya, dan tentunya langsung mau dikasih dong sama anaknya yang soleh, yang pinter, yang cerdas ini Masya Allah tapi persahabat ya, BBL Jailin Papap nih dikasih diambil lagi nih persahabatan langsung dimakan langsung tinggal pergi aja tuh <laughs> ini cute banget Masya Allah luar biasa BBL Anak yang hebat, anak yang cerdas Sehingga komentar pun Tentunya banyak sekali diberikan Salah satunya teranggung Fira Hartati 2 per 5 Masya Allah, Bang Al-Fatih Ada-ada aja kelucuannya Boleh tanya enggak Kalau anak kecil setahun lebih Mau dua tahun bisa nggak keluarin lagu Walau bahasa ngoceh-ngoceh Kalau Abang Al-Fatih launching lagu Anak-anak insya Allah Bakal trending kayak bundanya Amin. Kemudian juga selanjutnya Persahabat Sinar cedukan kali ini dipertemukan dengan Saka, anaknya Ray dan Dinda disuruh tos persahabat ya malah tosnya mau nih persahabatnya, emang kalem banget nih ada aja tingkah laku yang kocak dari BBL waktu cuma canda ya om katanya itu masya Allah ini cute banget, luar biasa malam hari ini full, disuguhkan kebahagiaan lewat jidukan BBL idola kesenangan kita yang tentunya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 ini informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.